Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ulang tahun Manda Semoga panjang umur Murah rezeki Selalu bahagia Bersama keluarga Bibi gak bisa ngasih apa-apa Manda Cuman ini Nasi kuning Ini nasi kuningnya ada mie goreng, ada ayam balado, orek tempe juga. Ini apa? Hmm, kulit pangsit kita goreng, kita bumbui berpikir bumbu kentang rasa berpikir. Ya, terima kasih.